Ternyata, sosok Ratu Adil ini Selain dia menjadi sosok yang legendaris di Nusantara ini Dan dia juga merupakan sosok yang misterius di Nusantara ini Ternyata, sosok Ratu Adil ini Terkenal juga sebagai sosok yang Sakti Mandraguna tanpa aji aji, Sugih tanpa Bondo Ngeluruk Tanpo Bolo Dimana yang artinya sakti tanpa aji-aji itu berarti dia sakti mandraguna tanpa ajimat apapun. Tanpa jimat apapun dia sudah sakti mandraguna. Lalu sugih tanpa bondo artinya Sang Ratu Adil itu kaya, tapi dia bukan kaya harta. Ratu Adil tidak kaya harta tapi dia kaya yang lainnya selain harta. Lalu yang ketiga yaitu meluruk tanpa bolo. Meluruk tanpa bolo itu berarti adalah berjuang sendirian. Ada sebagainya yang mengartikan sebagai berperang sendirian. Dan sang Ratu Adil ini tidak disangka-sangka dan ternyata, ternyata, oh ternyata Ratu Adil ini menguasai ilmu Triwi karma. Di mana ilmu Triwikarma ini merupakan ilmu legendaris leluhur di Nusantara, karena konon katanya, siapa saja yang mempunyai dan menguasai ilmu Triwikarma ini, dia akan bisa mengubah wujudnya menjadi lebih besar lagi, menambah ukuran dia dari normalnya. Dia bisa menjadi sebesar pohon Bisa menjadi sebesar bangunan-bangunan tinggi Bahkan dia bisa menjadi sebesar gunung Itu adalah ilmu Triwikarma Dimana ilmu ini merupakan ilmu yang bisa mengubah sesu sesuatu atau makhluk Yang ukurannya menjadi jumbo Bahkan bisa sebesar gunung dan ternyata di dalam film pun ilmu Triwikarma ini sudah diceritakan Dan ilmu karma ini diceritakan di dalam kisahnya Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati Dan sekaligus manusia setengah dewa yang memiliki keris pamungkas yaitu keris pulang geni Dan juga patehnya yang terkasih yaitu Pateh Maha Agung Pateh Bateh Yang memiliki Kesaktian atau ilmu Beraja Musti Yang juga sakti mandraguna. Dimana ilmu Triwikarma ini Merupakan ilmu tingkat tinggi Juga Karena tidak semua orang Bisa memiliki dan menguasai ilmu ini Dimana ilmu Triwikarma ini Tentunya sangat berat untuk dijalani Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya dengan sempurna Dan ternyata sosok Sang Ratu Adil ini Dia juga memiliki ilmu teriwi karma Dimana Sang Ratu Adil ini juga bisa memiliki ukuran sebesar pohon Sebesar bangunan-bangunan tinggi Bahkan bisa sampai sebesar gula. Dan Sang Ratu Adil ini bisa menguasai ilmu Triwikarma ini dengan sempurna dan baik Dimana ilmu Triwikarma ini juga menjadi ilmu yang legendaris Karena banyak tokoh-tokoh terdahulu mengidam-idamkan ilmu ini Itu sekian pemberitahuan dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini bagi kamu yang belum subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya karena subscribe dan like serta nyalakan lonceng notifikasinya itu tidak dipungut biaya atau gratis jadi wajib bagi kalian untuk like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk selalu memberikan komentar di kolom komentar Supaya apa? Supaya komentar-komentar kalian bisa dibahas, atau komentar-komentar kalian sebagai tanda bukti napak tilas bahwasanya kalian sudah menonton video di channel ini. Terima kasih.